The Penthouse Season 3, Episode 2 Yeo Dong Pil pulang ke rumah dan membawa bunga untuk istrinya. yo Dong Pil juga meminta Kang Mari untuk berhenti mengelola sauna karena dia memastikan akan mendapat uang yang lebih banyak. Saat minum anggur bersama, Kang Mari mengatakan pada Dong Pil untuk tidak terlibat dengan Jo dan Tae lagi. Keesokan harinya Kang Mari dan Sang Ah pergi ke klinik kecantikan bersama-sama. Namun mereka terkejut melihat Oh Yoon Hee yang ada di sana. Kang Mari dan Sang Ah terkejut bagaimana bisa pembunuh sepertinya bebas dari penjara. Mendengar hal itu Oh Yun-Hee kesal dan mengancam Kang Mari dan Sang Ah. Selanjutnya di lobi Hera Palace, Kang Mari dan Sang Ah menemui Sim Suryon dan mengatakan jika Oh Yun-Hee membuka klinik kecantikan sendiri. Namun Sim Suryon nampak terkejut mendengar itu. Kang Mari dan Sang Ah kembali mengatakan jika mungkin Oh Yun-Hee telah membunuh Logan. Mendengar itu, Sim Suryon marah karena sikap Sang Ah dan Kang Mari tidak berubah sedikitpun. Sim Suryon kemudian pergi memastikan sendiri ke klinik milik Oh Yun Hee. Berikutnya, Jo dan Tae memanggil Yeo Dong Pil ke kantornya untuk menanyakan apakah Jenny tahu jika Dong Pil dipenjara karena pembunuhan. Yeo Dong Pil mengatakan jika Jenny tidak mengetahui tentang hal itu dan memilih untuk tetap diam. Setelah Yeo Dong Pil pergi, Seok Hyung tiba-tiba muncul sambil memegang HP-nya. Ternyata semua pembicaraan itu direkam oleh seok untuk menyerang ayah Jenny. Jo dan Tae kembali menghasut seok dengan mengatakan bahwa Sim Suryon pasti tak mendukungnya karena seok telah membuli anaknya. seok kemudian meminta Jo dan Tae untuk menyingkirkan Baerona. Jo dan Tae menyetujui perkataan putri agar dia semakin dipercaya. Sim berganti pada hari ujian masuk Universitas Seoul, semuanya telah bersiap-siap untuk memasuki gedung ujian. Sementara itu, Chon soo Jin dan Jo Dan;te kembali melakukan wawancara dengan media untuk menunjukkan keharmonisan mereka. Selanjutnya di gedung ujian, Ha Ngbyul dan Nona Jin bertemu dengan Rona dan Oh Yun Hee. Nona Jin mengajak Oh Yun Hee untuk berbicara dan meninggalkan Ngbyul sendirian. Oh Yun Hee bertanya, kenapa Nona Jin masih menjaga Ngbyul, namun Nona Jin kesal dan pergi. Nona Jin kemudian kembali pada eun dan memberikannya obat. Sementara eun meminum obat, Nona Jin menerima pesan dari seseorang untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu di toilet seorang pria mengenali Sok-hoon dan memintanya untuk bersantai saja. Setelah itu Sok-hoon pergi dan melempar identitas pendaftarannya. Berikutnya sok mendekati Jenny yang ditinggalkan sendirian oleh ayah dan ibunya. Sambil mengirim rekaman audio, seok mengatakan pada Jennie jika ayahnya selama ini tidak di Dubai melainkan di penjara karena kasus pembunuhan. Raut wajah Jennie langsung berubah setelah mendengar bukti rekaman itu. Ujian pun dimulai, Jennie menjadi peserta pertama. Saat akan mulai bernyanyi, seok membawa kertas yang berisi tulisan, Ayah Jennie seorang pembunuh, hal itu membuat Jennie gugup dan tak bisa bernyanyi lalu pergi. Selanjutnya Sokyung dan Bae Rona melakukan semuanya dengan baik. Namun Eng didiskualifikasi karena membawa HP, dan ternyata itu adalah HP milik Bae Rona yang sedang dicari-cari. Ha Eng sangat marah dan menamparkan Rona karena dia berpikir jika Rona sengaja melakukan hal itu padanya. Namun ternyata Nona Jin yang melakukan hal itu atas perintah Joe Dante. Saat keluar dari tempat ujian, Sim suryon terkejut melihat Joe Dante. Namun seok mengatakan bahwa dia akan pergi dengan ayahnya. Setelahnya dia mendapat telepon jika Baek Junki telah ditemukan lokasinya. Di restoran Jo dan Tae memberitahu seok jika Bayrona juga akan segera didiskualifikasi. Jo dan Tae kembali menghasut seok dengan mengatakan bahwa Sim Suryon berkaitan dengan kematian Na Ae -gyo. Dari kejauhan Baek Junki terlihat bersiap untuk menembak, sementara Suryon berlarian menuju restoran itu. Tembakan Junki meleset karena Sim Suryon menemukannya dan menyeretnya. Tak lama, Joe dan T menemukan mereka berdua.